lo muruh teman saya, lo gua bunuh <laughs> gantian nih, gua basundam nih bro gua mati bro gua mati bro robot gua ga bisa dipakai coy coy. terbang gua melayang <laughs> jangan kasih kendor dunia dalam genggamanmu alah pret <laughs> battle can, battle can mampus lu battle can, mampus lu kasih rudal bro, sekali lagi kasih rudal bro <laughs> double kill man Oke, okay, kecepatan buru. Blah, kelar cowok. Oke. Okay. Wu, tim anda menang. Yo, halo, yo WhatsApp bro. Halo, yo WhatsApp bro. Uh, saya mau main War Robots remaster. PVP multiplayer atau apa gitu? tadi yang barusan saya upgrade ya teman-teman di video yang sebelumnya sebelumnya ini apa namanya war robots Oke okay. saya nggak tahu ini berada di level berapa saya baru punya dua robot Bro coba ini upgrade bisa nggak upgrade ini kira-kira gimana Bro naik coba ya naik ya naik Upgrade 10.000, oke. Okay. Tak naik ini, percepat, oke. Okay. Oke, okay. bro. Upgrade percepat, oke. Okay. Naik level 4, oke. Okay. Simpan dulu deh. Oh, masih 40.000, oke. Okay, percepat lagi, bro. Saya se senang sama robot ini. Oke, okay. dah, tahan dulu, tahan dulu, men. Oke, okay. spiral ringan, molot. Oke, okay. ini apa ini molot? Molot apa sih? Buka slot, seribu cok. Kok seribu seratus ding? Oke. Okay. Oh. Oke okay, bro. Waktunya kita perang bro, dunia dalam genggamanmu. <laughs> Cari pemain, 6 detik dominasi nggak tahu saya lagi di level berapa ini kayaknya level pakai robot ini deh saya suka pakai robot yang ini bro seneng pakai robot yang ini seru soalnya seru seru seru seru ah masih oke okay. masih jauh bro perjalanan masih jauh punya teman-teman saya robotnya keren keren unik unik dia bisa terbang saya tadi ada cuman nggak saya pakai bro Enggak, saya pakai dia tembakannya sedikit, enggak ada roketnya, soalnya oh, pada terbang dia. Saya tetap masuk ke depan aja, bro. Wah, empe cowok. Tembak. Gue di brem, bro. Bro. Astagfirullahaladzim, mati, bro. Gila itu robotnya siapa, Bro? Ini lo, ini lo, ini lo. Depan mata, Cok. Depan mata, Cok. Depan mata lo, Bro, tadi, Bro. Bro, gua di-pre, Bro. Gua basendam nih. Gantian nih, gua basendam nih. Bro, gua mati. Bro, gua mati. Bro, robot gua gak bisa dipakai, cok. Ganti robot. Apaan? Baru juga upgrade, coy. Coy. Terbang. layang. Oke. Okay. Baru juga upgrade. Apa Apaan? Terbang. Ini kalau jaraknya deket, bro. Wow, wow, wow, wow Kuris, soy. makanan Baru juga upgrade Udah kena kill dua kali saya Anjay Lo bunuh temen saya Lo gue bunuh <laughs> Lo bunuh temen gue, gue. Lo gue bunuh Ya enggak. Gua samperin lo. Wah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lu <laughs> bunuh teman-teman saya sekarang lu gue bunuh. Lu gue bunuh, lu gue bunuh. Lo gue bunuh, lo gue bunuh, lo gue bunuh Cok, ini kita adep-adepin Cok <laughs> Pelurunya, pelurunya habis bro Pelurunya habis Cok, pelurunya habis, lo ngapain coba Pelurunya habis Bro kita mati bareng <laughs> Salah siapa? Dia peluk peluk ya bro, molot, oke sama di Repsol, oke Saya pergi dulu bro Nantok, cuk, sundul, uh, oh. <laughs> bro, kita menang, kita menang, kita rayakan kemenangan ini. Uh, saya mau upgrade lagi, kira-kira dapat hadiahnya apa? Ini kalau kita klaim hadiah disitu, ada gambarnya, bro. Nah, ini yang gambar, tambahkan hadiah itu. Jangan pernah diklik, karena itu ada iklannya, ya. Men, jangan. Jangan diklik, kalau itu diklik ada iklannya. Tambahkan hadiah sebanyak 50%. Enggak, no. Oke, okay. dapat tahu ini bro petik kemas. Au. oh, masnya sepuluh. Oke, okay, men. Oke, okay, oke. Okay. Pokoknya yang ada gambarnya itu jangan dulu. Karena ini bro. Woo! Penawaran khusus harga terbaik 28.000. Enggak nggak punya duit, nggak punya duit enggak punya duit, enggak punya duit, enggak punya duit oke okay. apaan bro coba oke okay. ini apa mobil apa bro, oke okay. kita mulai lagi Uh, upgrade gak cok? Upgrade ya, naik, tak naikin level. 200.000 ribu bro, nggak popo. Percepat, oke okay, nggak popo. Saya senang sih sama yang robot ini. Tinggal 15.600 coy. Oke, okay. baik Oke, okay, kita ke pertempuran. Kita nyari lagi, bro. Nyari lagi. Jangan kasih kendor dunia dalam genggamanmu. Alah, <laughs> pret. Andaiku malaikat. Oke, okay, men. Gua pakai robot yang ini, men. Walaupun saya nggak bisa terbang. Walaupun saya nggak bisa terbang, ya, bro. Walaupun saya nggak bisa terbang. Kita cari lagi, bro. Waktunya cuma 9 menit di sini, bro. punya dia. Oh langsung mati tuh. <laughs> Kena kill no. Gue dapat satu coy. Gue dapat satu. Wow, wow wow wow wow. Hajar maju bro, maju bro, kempur bro. Hajar bro, hajar bro, sampai mati dia bro. Oh, kill dia bro, bro ini depan mata ini bro, depan mata bro, tapi burung saya habis. Pemirsa, saya dihajar mulu sama dia bro. Oh, oh, oh, oh, oh. mati dia bro, <laughs> dibunuh sama Bang Evan. Oh, bukan Evil Fan, Evil Fan yang telah membunuhnya. Oke, ini depan mata bro, kita tembak saja, bro. Uh. mana bro ini gak battle can battle can mampus lo battle can mampus lo kasih rudal bro sekali lagi kasih rudal bro <laughs> double kill man <laughs> oke okay, kecepatan buru lah kelar co oke okay. tim anda menang Bro. oke lanjutkan 10.000 xp oke hadiahmu oke naik lagi ya. coba co, coba coba coba upgrade upgrade gak nih koin saya udah berapa wuh oh, 63.000 ini apa sih ini yang dua ini saya ngerinya tuh ketika saya pencet, tiba-tiba munculnya ke iklan. ya kak. Spiral, ringan, molot. Molot apa ini? Terpasang. Coba upgrade! Sepuluh ribu. Tok. Oke. Okay. Oke, okay, naik level 2. Back. Ke satunya lagi. Tadi apa, bro? Satunya lagi, bro. Yang molot, bro. Naik. Sepuluh ribu. Oke okay. Upgrade lagi bro Oke okay. Gue naikin <laughs> Gak bakal gue lepas bro Gak bakal gue lepas Gak bakal gue lepas Gak bakal gue lepas uh. Dastrir Dastrir Saya biasa pakai ini Karena roketnya kalau ngantem itu Musuh sekali Boom <laughs> Oke, okay, teman-teman selamat bermain game War Robots. War Robots PVE Multiplayer. <laughs> Ini game lumayan seru, bro. Cuman kalau kita nggak upgrade. Nggak upgrade robotnya itu. Kalau jalan itu lemot kayak keong, bro. Itu, gitu, gitu, gitu, bro. Oke, okay, thank you, bro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.